si terus mama <gülüyor> <el> <gülüyor> mama Halo, salam jumpa saudara sekalian Gempa bumi adalah jenis bencana yang tidak bisa diprediksi Walaupun suatu wilayah memiliki riwayat kegempaan Tetapi datangnya gempa tidak bisa diketahui dia bisa saja datang saat kita tidur Dia bisa saja datang saat kita berjalan Dia bisa saja datang saat kita lagi mandi Dan sebagainya Dan kami sebagai penyintas gempa palu tahun 2018 lalu Sangat merasakan Sakitnya ketika gempa melanda kita Kesedihan oleh karena luka Kesedihan karena ditinggal keluarga Kesedihan karena hilangnya harta benda Kelaparan, kedinginan kehausan, ya semuanya. Satu-satunya yang perlu kita lakukan ketika menghadapi bencana adalah pasrah dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena peristiwa ini alam peristiwa ilahi bukan kelakuan manusia saat ini saudara-saudara kita yang berada di Turki dan Syria mengalami bencana gempa dasyat kita hanya bisa berdoa Semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh warga dunia dapat dilaksanakan dengan baik dan diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian penderitaan warga Turki dan Syria dapat berkurang dan berangsur-angsur mereka bisa pulih dan kuat menghadapi kehidupannya. Saudara sekalian, SD Negeri Paboya yang berada di Kota Palu adalah salah satu bagian dari Kota Palu yang merasakan betapa pentingnya suatu bantuan terhadap bencana. Turki Silai atau Bulan Sawit Merah Turki sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak. Untuk itu, mereka membantu pembangunan gedung sekolah ini dengan biaya kurang lebih 7 miliar rupiah. Dan pada bulan Maret tahun 2021, gedung ini sudah bisa dipergunakan untuk belajar kembali. Lalu, Apakah pihak sekolah negeri Paboya hanya berdiam diri saja melihat gempa bumi yang sedang melanda negara Turki? Ataukah mereka hanya sibuk dengan kesibukan rutinitas mereka menikmati gedung mega ini? Lagi baik kita dengarkan penjelasan ini bagaimana kegiatan untuk meresponnya apa Bu? Alhamdulillah mulai tadi pagi kita di SDN Poboya sudah mengadakan sholat gaib kemudian zikir bersama insyaallah ini kita lakukan sampai hari Sabtu aku menerima pengalangan dana yang mau kali ini boleh diantarkan poskonya sini jadi kita kerjasama sama PMI ya Oh, Bemi, Bemi. karena ini uh, kemarin Tami dan Turki. Oh ya. Yeah. Yeah. Jadi ini pembangunannya sudah selesai bu ya? Alhamdulillah sudah, sudah lunas semuanya tidak ada lagi. Alhamdulillah <laughs> karena mereka langsung kita uh, sini cuma tahu tempat, langsung mereka yang langsung ini. Ya. Oh ya. Yeah. Baik terima kasih bu, saya ambil ambil gambar dulu. Bu. Mendengar penjelasan Ibu Fitri tadi, saudara kami cukup terharu. Ternyata memang benar, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tahu berbalas budi. Kiranya hubungan baik antara negara kita dan negara Turki, khususnya kota Palu, bisa menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia tentang pentingnya saling peduli ketika kita menghadapi bencana. Dimanapun, siapapun Harus kita bantu Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa Hanya demi kemanusiaan Saudara, demikianlah perjalanan kami kali ini Video ini kami buat semata-mata hanya karena Rasa ingin tahu kami Karena sekolah ini tidak jauh dari lokasi kami dan semoga bermanfaat Assalamualaikum